serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita kabar pertama persahabat ya kita lihat. Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan dari tentunya Ivan Gunawan persahabat ya. Kita lihat di unggahan terbarunya Ivan Gunawan mengunggah sebuah postingan foto. Ini adalah foto Dedek Lasy Keciora memakai dress gaun hitam persahabat ya, yang sangat cantik dan elegan. Apalagi dipakai oleh Dedek Lasy terlihat sangat wow persahabat ya. Masya Allah luar biasa. Gaun yang dikenakan sangat cocok sekali dengan dedek. Olesi kejora, persahabatnya terlihat sangat cantik dan menawan. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ivan Gunawan: "Membuat sebuah gaun pernikahan adalah hal yang selalu saya nantikan. Terlebih lagi, gaun yang dikerjakan adalah untuk orang yang aku kenal. Bukanlah hal yang sulit bagiku untuk membuat sebuah gaun pernikahan untuk Lesti kejora." Dengan waktu yang sangat singkat, tiga hari gaun ini dikerjakan dengan penuh cinta Love, Ivan Gunawan Masya Allah, para sahabat, ya Lagi-lagi dadakan banget tiga hari dikerjakan oleh Ivan Gunawan Desainer Indonesia yang sangat luar biasa, para sahabat, ya Dengan hasil yang sangat puas Tentunya dipakai sangat cantik oleh Dede Lesti Kejora Makin bangga, makin bahagia sekali, para sahabat ya Alhamdulillah Mudah-mudahan acara Dede OST selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Berikutnya kita lihat bersahabat ya, Masya Allah. Ini adalah jas... Tentunya yang dipakai oleh kakak Bilar pun dibuatkan dari Ivan Gunawan. Masya Allah, terbaik pokoknya persahabat ya. Unggahan ini di kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar. Kelimat dituliskan, jasnya kakak dari sini kayaknya tuh persahabat ya. Kita lihat dalam kolom komentar, ini luar biasa respon dari para fans. yakni dari akun 123456 anuskor 0708. Mengatakan nikahan Leslar keren, rangkaiannya banyak semua tayang di TV nasional Menggunakan jasa desainer yang beragam, make up yang berganti-ganti, suasana yang berbeda-beda Masya Allah pokoknya tentunya best untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat persahabat ada komentar lain diberikan dari akun Musriani Mori 55 mengatakan hitam putih gong ya baju putih kemarin masya Allah. Yang hitam ini tidak kalah cantiknya, Leslar keren, pokoknya terbaik selalu buat kalian, kalian orang baik, dikelilingi juga dengan orang-orang yang baik, amin Luar biasa, tentunya gaun putih yang dipakai di acara Tasya Kurang memang Masya Allah luar biasa Tentunya ditutup dengan memakai baju dress hitam yang sangat luar biasa juga untuk berikutnya kita lihat ini detik-detik persahabat ya Tentunya dedek Lesti berjalan Masya Allah dengan kakak Rizky Bilar Sambil menyanyikan sebuah lagu Makin gak sabar Jangan lupa nanti malam jam 8 persahabat ya Untuk menyaksikan fullnya Ini cute banget, luar biasa Makin gak sabar, makin penasaran Tentunya untuk acara penutup terakhir Dari acara Lesti dan Rizky Bilar